Biasanya langit menunjukkan keindahan pada bumi Tapi sekarang setelah mendung menghiasi atap langit Bumi seakan takut ditimpa kesedihan Tak aneh jika di muka bumi ini menyesakan warna dan tangisan Dengan sebab dan akibat yang berbeda Setiap makhluk punya caranya sendiri untuk mencapai keinginan dan harapannya Begitu yang saat ini kurasakan Rasa ketir dan takut selalu menghantui Manakala dihadapkan dengan hal yang baru saja kudapatkan. Yaitu sakit karena cinta. Saat itu, aku menangis. Menemani hati yang rapuh. Aku hanya manusia yang tertati dalam kehidupan. Dan mencoba bersabar dengan keadaan yang kualami. Setulus apapun kita mencintai, menyayangi seseorang. Balasannya tak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Kita harus sadar. Bahwa semua yang dialami merupakan takdir yang diberikan semesta untuk kita Bagiku sakit karena cinta lebih memalukan daripada sakit karena pahitnya kehidupan Sakitnya cinta hanya menyiksa hati saja dan tidak untuk mengembalikan semuanya Tapi sakitnya perjalanan hidup adalah awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya Untuk kita sama-sama memahami dan mengerti apa itu arti cinta